Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Sukses muda sebuai Di sini saya akan membagikan pengalaman Bahwa ada beberapa hal yang harus kita perhatikan Untuk mengaktifkan sebuah gedung walid baru Yang pertama adalah yang pertama adalah suhu dan kelembapan kenapa suhu dan kelembapan? karena boleh tidak suka panas apabila panas dia tidak akan betah di udung wali kita yang kedua yang kedua pastikan yang kedua pastikan sirip pastikan sirip mudah dihinggapi walet mengapa karena ada beberapa kayu yang sulit walet hinggap karena licin dan akibat dari licin tersebut jadi tidak bisa membuat sarang yang ketiga suara mengapa suara saat mengaktifkan pertama kali penting sekali karena kita harus memperhatikan kejernihan dari suara panggil atau ataupun suara inap itu sangat berpengaruh karena apabila suaranya tidak jernih maka walet sangat tidak suka dan kabur yang keempat hama mengapa hama karena itu bisa membuat walet tidak betah dan itu bisa jadi musuh seperti burung hantu, tikus, cicak, dan lain sebagainya. Pastikan dulu gedung kita bersih dari itu. Yang kelima. nah ini yang sangat sulit bagi petani walet pemula keluar masuk gedung mengapa sampai 3 bulan sampai bertahun-tahun waletnya sedikit itu karena faktor utamanya adalah Manusianya, manusianya yang terlalu sering masuk ke gedung, seminggu sekali masuk. Jadi, minimal untuk pertama itu Tiga bulan. Mengapa? Karena biarkan dulu wallet merasa itu adalah rumahnya. Bukan. Rumahnya yang aman, bukan selalu diganggu oleh manusia Oke okay guys, sekian pengalaman dan ilmu dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa like, comment, and share Dan subscribe Terima kasih